Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min surur anfusina Wa min a'amalina Man fala falamudillalah Wa man fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَبْدُهُ لَا وَلَا رَسُولَ أَمَّا بعد. Qaum muslimin yang dirahmati oleh Allah ta'ala Rasulullah Wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia Rasulullah mengatakan ni'matani Magbunun fihima kathirun minal nas As-sihat wal-farad Ada dua keniamatan Yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya yaitu As-sihat <tif> wal-farad Ni'mat sehat dan nikmat waktu luang kaum muslimin Yang dirahmati oleh al Allah subhanahu wa ta'ala Kesehatan yang kita miliki saat ini Tidak selamanya akan ada Ada kalanya kita sakit Sehingga kita tidak bisa mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga dengan waktu luang yang kita miliki saat ini. Tidak selamanya kita miliki. Ada kalanya kita tidak memiliki waktu luang untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memerintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan badirubil a'mal, bersegerahlah kalian dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika memerintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz ila rabbikum dan bersegerahlah kalian menuju ampunan rabb wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fastabiqul khairat berlomba-lomba kalian dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan nikmat kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena apabila dua ni'mat ini hilang dari kita, agar kita tidak menyesal Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan kita untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu an mengingatkan beliau mengatakan, Al amalun wala hisab, wa gadan hisabun wala amal. "Hari ini, di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanya hisab dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal, sehingga tidak perlu menunggu, menunggu-nunggu lagi untuk beramal." agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berandai-andai yang berandai-andai berangan-angan mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati maka duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan hari ini fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahada maka pada hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wa nas'alullaha at Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ant. Astaghfiruka wa atubu ilai. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan <tuh> de